bagi kalian yang sudah mensubscribe channel ini selalu bangun mendoakan buat kalian semua dan kita semuanya pastinya mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan, selalu diberikan kebahagiaan dan apapun yang dilakukan selalu dimudahkan, selalu dilancarkan, amin. Baiklah para sahabat untuk mengawali perjumpaan kita di pagi hari ini, para sahabat yang melihat potret, tentunya para sahabat yang kita lihat di sini para donatur, para relawan yang selalu tentunya kompak dan solid mendukung dan tentunya membantu program kemanusiaan persahabat. Yang salah satunya adalah membantu saudara-saudara kita yang terkena bencana gempa bumi di Cianjur Masya Allah, tetap kompak dan solid persahabatnya untuk para donatur mudah-mudahan selalu diberikan keberkahan, dan semoga rezekinya selalu dilancarkan, amin namun kita juga bangga banget yang melihat spanduknya Rizky Bilar Lesti Kejora, luar biasa postingan ini pun diunggah kembali oleh akun Yusuf Anuska Leslar Kalimat Caption pun dituliskan Alhamdulillah, semuanya telah berjalan dengan lancar. Ini foto perwakilan buat semua donatur yang sudah menyisih rezekinya buat saudara di Cianjur. Saya ucapkan terima kasih banyak yang sebesar-besarnya. Buat teman-teman semua yang sudah menjadi donatur, yang sudah mendoakan kami, terima kasih banyak. Doa yang baik lagi dari saya buat kalian semua. Mudah-mudahan di kelokter kedua kita bisa memberikan donasi kembali. Yang mau donasi untuk korban gempa di Cianjur bisa dm tuh persahabat. Masya Allah. Semoga kita semua selalu sehat, selalu diberikan kebahagiaan dan selalu bisa membantu saudara-saudara kita yang di Cianjur. Amin. Kita lihat juga persahabat gambar berikutnya. Semakin bangga pastinya persahabat ya. Kita lihat. Potret Ayah Kejora Bibi Indi dengan Lesti Lovers. Masya Allah. Semoga sehat selalu untuk mereka. Tetap kompak dan tetap menjadi fans yang baik untuk selalu menebar kebaikan. Dan kita juga persahabat ya diunggahan Om Kevin. Baru saja Om Kevin mengunggah sebuah postingan persahabat lagi di perjalanan OTVC Anjur kembali. Kita tentunya support juga terlimat yang diunggah pulang malam pagi otw lagi Cianjur semoga lancar di perjalanannya Amin Masya Allah luar biasa Om Kevin pulang pergi bersahabat ya Tangerang Cianjur luar biasa semangatnya mudah-mudahan selalu sehat untuk Om Kevin dan keluarga besar Lesti juga mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan Amin ya Rabbal Alamin untuk berikutnya bersahabat simak juga kabar mengenai voting Bunda Lesti Alhamdulillah, persahabat, ya pagi hari ini sudah mencapai 9,2 juta votes untuk Lesti di Ajang Indonesian Music Award 2022. Semangat terus untuk warga Konoha. Jangan lengah, jangan kendor, buktikan kekompakan kita semua untuk mendukung karya terbaik Lesti. Bismillah juga, semoga bisa membawa pulang Piala Penghargaan IMA 2022 yuk bersahabat ya otw 10 juta hari ini kita pasti bisa semangat optimis terus untuk warga konoha kita yakin kita pasti menang bismillah kita lihat juga bersahabat tentunya langit musik menginformasikan juga dukung sosial media artis of the years Bunda Lesti di ajang IMA 2022 kalau dilihat bersahabat ya, sepertinya Bunda Lesti akan hadir di RCTI dalam ajang penghargaan IMA 2022. Bismillah aja bersahabat ya Bunda Lesti bisa tampil. Kita semua pasti sudah rindu dan kangen banget ya melihat Bunda L di TV lagi. Aduh ini kejutan dan pastinya ini yang selalu kita nantikan. Semoga saja Bunda Lesti bisa tampil di RCTI dalam ajang atau acara penghargaan IMA Indonesian Music Award 2022. Untuk berikutnya, Persahabat ada sebuah postingan dari akun Elisa 4161 Real Persahabat ya. ini mengunggah sebuah postingan momen saat di acara Brownies. Di sini ada bintang tamunya Kak Kaisya Persahabat ya Di sini ada sebuah pertanyaan dari Ruben Onsu. Awal kalian bisa deket dan sahabatan itu gimana sih? Ini pertanyaan dari Korubin kepada Kak Keisha, persahabatan dengan seorang Lesti Kejora persahabat Ya, di sini ada sebuah penyampaian pastinya. Awal mula persahabatan Kak Keisha dengan Bunda Lesti Kejora itu dimulai persahabat. Ya, Mamah mertuanya Kak Keisha itu suka banget sama Lesti, masya Allah banget ya, Bunda. El. terus aku cek kan Instagramnya yang mana sih Lesti gitu, kata Kak Keisha. Kita lihat juga nih, itu akhirnya aku cek, ternyata dia follow aku. Tuh, bersahabat, ternyata Bunda Lesti follow Kak Esha. Bersahabat ya, terus gini nih bersahabat ceritanya, kebetulan aku pengen DM aja aku dan terus kayak aku bilang, Lesti mama mertuaku tuh suka banget sama kamu. Itu DM dari Kak Esha ya. Segala macam sampai akhirnya, Bunda Lesti Kejora merespon dengan baik bersahabat. Emang selalu humble ya idola kesayangan. Dan ternyata persahabat dia ya, Kak Keisha pun itu langsung mengundang Lesti ke acara pernikahannya. Kita lihat persahabatnya pernyataan dari Kak Keisha langsung kasih surprise ke mamah mertuanya Kak Keisha persahabat. Dan akhirnya Bunda Lesti persahabat dia ya, ternyata datang ke pernikahan Kak Keisha. Wow, dan disitulah persahabat yang Kesha melihat seorang Lesti kejora. Itu baik banget. Padahal Kak Kesha dan Bunda Lesti itu belum kenal persahabatnya. Masya Allah, dimulai dari mamah mertuanya Kak Kesha yang sangat menyukai Bunda Lesti. Dan langsung diundang ke acara pernikahan Kak Kesha untuk memberikan kejutan buat mamah mertua. Dan akhirnya Kak Kesha melihat seorang Lesti, Masya Allah. Orang yang sangat super duper baik kita yakin persahabat ya Bunda El itu selalu banyak orang yang sayang kita juga persahabat ya komentar yang diberikan di fungsinya ini banyak sekali diantaranya dari akun Instagram Kinara Khalisa mengatakan Masya Allah Lesti emang anak yang sangat baik Kesayangan aku juga Masya Allah Kita lihat juga persahabat tanggapan lain dari akun Indri Dan 1972 Neneknya Cut Syifa juga sama Suka sama dede. Neneknya Tasya Kamila juga Ibunya Teocha, mamanya Rizky Febian Masih banyak lagi Rata-rata emak-emak tuh sayang sama dede. Karena dede itu emang anaknya baik banget, attitude dan akhlaknya bagus, itu yang sangat amat penting, poin yang lang yang sangat luar biasa pastinya persahabat ya Attitude, akhlak yang sangat luar biasa bagusnya dari seorang Lesti Kejora Inilah persahabatnya. ya, semua orang kagum dan pastinya sayang banget sama Lesti